Selamat datang di Mata Kuliah Enterprise Resource Planning. Perkenalkan, nama saya Meliana. Saya akan mendampingi teman-teman di Mata Kuliah ini. Dalam video ini, kita akan melakukan pemrosesan incoming payment, yaitu piutang customer ke perusahaan kita, di mana pada waktu kita belajar unit 4, kita pernah melakukan transaksi penjualan ke customer. Kita perlu melihat terlebih dahulu daftar piutang customer kita, dengan membuka transaksi di accounting, kemudian financial accounting, untuk piutang berarti ke account receivable, account, kemudian pilih transaksi FBL5N, display change line item. Di sini kita perlu menginputkan kode customer kita. Di sini saya sudah menginputkan yaitu customernya nya Rohrer A strip nomor login. Lalu setelah itu kita tekan tombol execute. Di tampilan ini kita dapat melihat daftar piutang dari customer kita Rohrer A nomor login. Ini tanggal transaksinya, kemudian ini amount-nya. Kemudian ini adalah nomor dokumennya. Saya akan menggunakan Transaksi yang ada di baris pertama untuk melakukan proses incoming payment. Jadi setelah teman-teman melihat daftar piutang ini, melihat amount dan juga nomor dokumennya, teman-teman dapat melanjutkan ke video selanjutnya untuk memproses incoming payment. Demikianlah video ini jadi video pertama untuk melihat daftar piutang customer yang pernah transaksinya kita lakukan di unit 4. Terima kasih.